Baik mm -hmm. sehat Baik. kita ucap Unta <tuk> pamon <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> kata janji nih kok? kalau itu Buat Oh, maga, maga. Yeah. Nah, Sekolah gimana? Sampai I love you. Sekolah yang minter ya. Oh, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Oh, yeah. lama ke kesini yang pertama yo silaturahmi halal bihalal mengfoto gitu ya. dan dulu saya 2013 Lalu mau apa namanya ada perhelatan soal beliau setelah itu dia punya ide yang banyak bahkan beliau hari ini sedang mengembangkan diskusi-diskusi antara kampus dengan satu dan sudah berjalan beberapa seri ini biayanya ada pakarnya ada dan pernah berjalan berkeliling ya di beberapa tempat di kampung di rumah Dinas saya juga pernah di pondok ini juga iya gitu ya diskusi bagaimana kita merawat bangsa ini jadi kalau sudah dalam uh, suasana diskusi yang cukup serius uh, beliau ini mengajak para ilmuwan, para ulama juga, dan semua yang ingin terlibat untuk berbicara di Indonesia lebih berjalan tersebut. Tadi saya pernah mendapatkan ide-ide dari beliau bagaimana kita merawat bangsa bersama-sama. Ya, biar anak-anak muda, para pelajar ini, kelak kemudian ya cintanya pada bangsa dan negara tidak pernah luntur. Penghormatan kepada para romo kiai ulama, uh, orang tua tidak luntur ya, Pada bangsa dan negaranya ya, selalu melekat itu perguruan dominan dan di situ gitu, ya Ya Sofi di botolnya nih aw. Oh, Oke, di sini Sofi sana ya, di sini 把球, ,把球, 把球。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 Thank <laughs> you. Aleh lho, pendiri aku lho telah ini, kawan, -kawan. Assalamu'alaikum, Jih.